Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampurasun rasuun ke orang Sunda Sehat selalu, salam rahayu Salam Hong, salam sejahtera Buat sebangsa dan setanah air Republik Indonesia yang kita cintai Terutama kepada tokoh utama Para ulama, para asal asaltid, para kiai Para ustad yang saya hormati Tak luput dari Apa yang Saya sampaikan hari ini Kekurangan dan kelebihannya, saya mohon maaf. Jangan melihat diriku, tapi ambil poin-poin yang positif dan yang negatifnya. Bisa saudara-saudara semua disaring, ya. Dan di kesempatan hari ini, saya diminta bersama saudara-saudara saya dari kreator YouTube untuk... Lebih mengenal Nusantara ini dengan banyak pertanyaan di mana mengenai sebelum masuk Islam pada kisah atau sosok-sosok para dewa ya yang sering dibilang Maharaja ataupun Kresna ataupun Sanghyang Widi Sanghyang Kersa terus masih banyaknya yang ada di Nusantara ini namun pembahasan kali ini kita akan sedikit mundur ke belakang ya ke masa lalu dengan dimasanya kerajaan-kerajaan ya namun di sini pertanyaan dari teman-teman semua mengenai ciri-ciri satria peningit angon ataupun ratu adil yang akan memimpin dunia tatanan Nusantara, tapi kita coba uh, lebih berpikir dengan rasional, dengan mengedepankan hati kita ya, nurani kita, tentunya di sini apa lebih dari akal ya untuk mengungkap sebuah misteri yang ada di Nusantara ini. Poin di hari ini yaitu kita coba berpikir hukum sebab akibat ya tentunya ada sebab sebab di mana ada sang pencipta di mana ada yang dicipta dan ada yang menyipta nah di sini peristiwa di nusantara ini kita coba eh, di masanya Bung Karno ya atau presiden pertama kita Insinyur Soekarno ya. di sini dia punya perjalanan di mana masanya Indonesia dengan penjajahan ya. Begitu lamanya dengan niat ataupun dari seorang pemimpin dengan sosok wujudnya Bung Karno, yang terbimbing oleh subhanahu wa ta'ala, di sini coba kita renungkan, coba kita pelajari, coba kita pahami. Di sini, beliau bisa mempersatukan adat, budaya, keyakinan yang ada di Nusantara ini menjadi Republik Indonesia dengan berlandaskan berdasarkan Pancasila tentunya di sini Bung Karno ini mengetahui jati diri sendiri atau jati dirinya dengan apa yang dititipkan oleh sang pencipta ini atau Allah Subhanahu wa taala ini memahami akan titipan di alam semesta ini dengan kekayaan yang ada di nusantara ini atau di Indonesia ini dari contohnya dari alam, lautan memiliki berbagai jenis ikan. Dari hutan memiliki berbagai hewan, berbagai tumbuhan, dan dari tanah memiliki daya sumber alam yang luar biasa. Namun, di sini beliau ternyata dengan pengetahuan beliau dengan rasional beliau bisa mempersatukan yang ada di Nusantara ini maka yang sekarang dipertanyakan dengan ciri-ciri Satrio Peningit Satrio Adil Ratu Adil ya maksudnya terus Budak Angon tentunya ya sama ya Memiliki visi di dimana Dengan pembedahan Di Ruang waktu yang Berbeda Namun poinnya sama Dengan alamin Petunjuk Atau bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Memimpin Di alam dunia ini Dan Hukum sebab akibat tadi Ya tentunya Mengarahkan Rakyatnya untuk Mensyukuri Dan menikmati Apa yang Telah diberikan oleh kekuasaan Allah Terhadap makhluknya Tentunya kita manusia Yang diberi akal ya Dan Yang sering dilema Di Nusantara ini dengan adanya pesan para leluhur seperti yang ataupun Prabu Joyoboyo terus Prabu Siliwangi dengan adanya sedikit pemahaman di mana para dewa dan di sekarang di zaman sekarang ya tentunya sudah masuk Islam di sini saya mau bahwa itu dalam bagian prosesnya dalam bagian proses mengetahui diri atau mengetahui jati diri sendiri mengenali diri sendiri tentunya yang sering kita dengar yaitu, jika mengenal diri sendiri maka akan mengenal Tuhannya disitulah ada hubung sebab akibat dimana eh, dari Proses perjalanan untuk mengetahui diri sendiri ini, ya, ada tatanan di mana agama ini, yaitu untuk belajar, untuk belajar di mana mengasah akal kita, dan meyakini dengan hati nurani kita, di mana akan ada keberadaan yang nisbi ya, yang kekal dan abadi. Yaitu satu tetap di mana sang yang esa ataupun maha esa. Dan terutama dari adanya pengetahuan dari terdulu dengan atau masa lalu dengan Adanya pemahamannya seperti kejawen, seperti Sunda Wibita, seperti Jati Sunda, terus ada kisah kasna, maha dewa, terus masih banyak yang lain-lain, yaitu tentunya ya menggambarkan sifat dimana, menggambarkan sifat dimana dengan ajaran kebaikannya, ajaran artinya ajaran dimana tetap untuk mencari Sang Hyang Tunggal ini ataupun Sang Hyang Esa ini meyakini dengan hatinya akan keberadaan Sang Hyang Esa ataupun Yang Maha Esa ini itu bagian dari proses para pendahulu kita untuk mengetahui jati dirinya. Tentunya di sini kita belajar untuk melangkah ataupun untuk memahami ketentuan Allah dengan berbagai pengetahuan ya. Tentunya kita tidak akan mampu untuk menggambarkan ataupun apa mendefinisikan ilmu Allah ya tentunya kita di sini hanya bisa untuk mengakui kesalahan-kesalahan kita dan tetap belajar untuk hal lebih baik namun ciri-ciri dari pudak anggota triopini ini teratur adil ini tentunya yaitu sekali lagi saya sampaikan itu bagian proses dimana untuk meyakinkan hati kita akan keberadaan Tuhan yang Maha Esa ataupun yang tunggal Ada pun cerita-cerita dengan dewa-dewa-dewa itu sudah ketentuan dari kehendak Allah Subhanahu SWT Dimana kita supaya untuk belajar Dan mohon maaf bila ada ucapan atau kata yang kurang pas namun di sini saya mau menyampaikan bahwa eh, sudut pandang itu nggak harus sama pasti akan ada perbedaan namun kita di sini saling menghargai jangan saling mencela apapun itu dogmanya apapun itu pengetahuannya itu tetap milik Allah Subhanahu wa ta'ala namun di sini kita harus berpikir rasional bahwa Allah di atas maha maha segalanya dan terima kasih yang sudah menyaksikan video ini mohon maaf sekali lagi bila ada ucapan yang kurang pas dan lahir batin dari saya keucapkan Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh